5 kelebihan iPhone dibanding Android jika kamu belum pernah menjadi user iPhone Mungkin kamu bingung kenapa HP besutan Apple 1 ini sangat digandrungi masyarakat di seluruh penjuru dunia Menurut Globalstat, iPhone merajai market sare di tahun 2021 Namun di Indonesia iPhone hanya menduduki peringkat kelima karena HP Android seperti Samsung masih disukai masyarakat Indonesia Sebenarnya iPhone memiliki teknologi yang menjadi trendsetter bagi merek HP lain. Mulai dari desain kamera, user interface, hingga terobosan lain dari Apple sering diadopsi oleh HP dari merek lain seperti Oppo, Vivo, Xiaomi, Dell. Buat kamu yang belum pernah menggunakan iPhone, ketahuilah lima kelebihan iPhone dibandingkan dengan HP Android berikut ini. satu. Sistem operasi iPhone cenderung lebih baik daripada Android kelebihan iPhone terletak pada sistem operasinya, yakni iOS yang dibuat sendiri oleh Apple. Sistem iOS diakui sangat efisien dan mudah untuk digunakan, apalagi sistem ini hanya bisa digunakan oleh pengguna Apple saja jadi terkesan eksklusif. Selain itu, sistem keamanan data di iOS bisa dikatakan lebih kuat dibandingkan Android, karena dibuat sendiri. Hal ini memungkinkan setiap pengguna iPhone tipe apapun untuk merasakan teknologi terbaru serta terjamin privasi datanya oleh Apple. Tidak seperti HP Android yang terkadang harus membuat penggunanya membeli HP baru dulu untuk bisa merasakan versi terbarunya. 2. Kamera iPhone yang jauh lebih baik dari HP di pasaran lainnya walaupun tidak mengusung resolusi yang besar. Namun kualitas kamera dari iPhone diakui masih lebih baik daripada HP Android kebanyakan. Di HP Android sendiri, kamera berkualitas tinggi hanya bisa didapatkan di produk yang high-end dan cenderung mahal. Kualitas kamera yang jernih, tajam dan hasil akhir yang terlihat lebih nyata menjadi salah satu kelebihan iPhone. Banyak pengguna yang hobi fotografi, atau membuat konten lebih nyaman memakai kamera dari iPhone. Apalagi fitur terbaru dari iPhone memungkinkan penggunanya untuk mendapatkan hasil gambar dan video bak kamera profesional sudah bisa dirasakan di iPhone 13 Pro Max. 3. Punya kesan premium salah satu kelebihan iPhone dibanding Android khusus orang Indonesia yakni branding iPhone yang kuat. Terkadang memakai iPhone bisa menunjukkan simbol status sosial kelas menengah ke atas. Tidak salah sih karena iPhone memang dibuat dan didesain elegan dengan material luar dalam yang premium. Tidak hanya terkesan mewah, namun ketangguhan dan kualitasnya juga tidak main-main. Tampilannya kamera dan si Apple yang ikonik membuat setiap orang dapat mengenalinya. Selain itu, kelebihan iPhone dibanding Android terletak pada packaging yang minimalis namun mewah. Membuat setiap pengguna merasa bangga dan percaya diri saat membeli dan memakainya. 4. Menikmati ekosistem Apple yang sangat mudah tidak hanya iPhone. Apple menciptakan ekosistem dengan memproduksi laptop atau Macbook, iWatch, e AirPods hingga iPad. Inilah kelebihan iPhone dibanding Android yang terbilang unik. Percaya nggak percaya perangkat dari Apple bisa sangat meningkatkan produktivitas. Akan sempurna pengalamanmu jika memakai beberapa perangkat dari Apple, karena semua sistem dari Apple bersifat terintegrasi. Tidak perlu setting ulang. Tidak ada perbedaan setting antara perangkat karena semuanya sudah tersinkronisasi dengan baik oleh Apple. 5. Jauh lebih awet untuk jangka panjang kelebihan iPhone dibanding Android satu ini memang jadi faktor besar bagi orang-orang. Daya baterai yang kuat serta pembaharuan yang terus-menerus didapatkan oleh tiap tipe HP membuat iPhone punya umur yang lebih panjang dan masih relatable untuk dipakai. Begitupun dengan material luar dan desainnya yang modern dan tidak ketinggalan zaman. Rata-rata satu tipe iPhone idealnya dipakai selama 3 tahun Namun banyak juga orang-orang yang masih nyaman memakai iPhone mereka sampai 5 tahun pemakaian Karena kelebihan iPhone satu ini Pasar iPhone bekas akhirnya masih sangat tinggi di pasaran